Ya, kegiatan hari ini sterilisasi talang guli greenhouse sayur dilakukan oleh asisten greenhouse SMK Satu Ngablak. Ya, daun-daun kering dibersihkan dulu sebelum disikat. cara pertama yaitu kerannya harus dimatikan dulu supaya nutrisi tidak mengalir di meja setelah dimatikan dipastikan kering penutupnya dibuka dan terlihat lumut-lumut yang ada di talang gulinya nah, cara membuka talang guli pertama Ditongkal dulu di ujung Di ujungnya ini Nah ini kan ada penguncinya Nah dibuka pelan-pelan Sampai Terbuka Ke ujungnya Nah langsung terbuka Jadi mudah sekali ya Cara membuka talangnya Tidak perlu teknik khusus Tapi dibuka dari Paling ujung Supaya tidak pecah Pembersihannya menggunakan air biasa supaya lebih ekonomis dan tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak Karena pakai air biasa pun sudah bisa bersih dan steril Kotorannya tidak terlalu berbahaya seperti penyakit-penyakit yang ada di tanaman yang sistem drip Karena itu lebih mudah untuk tumbuh jamur dan penyakit kali ini dikerjakan empat orang kira-kira berapa lama mas selesainya satu meja satu meja itu setengah jam, jam. setengah jam sekitar 30 menit untuk uh, satu meja ada satu dua tiga empat ada delapan talang guli untuk satu meja dikerjakan empat orang nah setelah dibuka kemudian disikat pakai sikat Di sini kita pakai sikat baju sikat biasa yang murah untuk menghilangkan kerak-kerak lumut ya. Digosok-gosok-gosok. Setelah digosok mungkin cukup untuk menghilangkan yang lumut membandel. Nah, dibersihkan pakai kanebo ya. Kanebo untuk menghilangkan yang halus-halus Bisa menggunakan kain atau kanebo Setelah disikat tadi ya Ya talang bagian ujung seperti ini Biasanya banyak lumutnya yang sukar untuk dibersihkan Jadi perlu ketelatenan khusus Supaya bisa dibersihkan hingga benar-benar steril Karena kalau tersisa lumutnya depannya lumut akan lebih cepat untuk berkembang di talangnya kali ini kita bersihkan menggunakan kain lap karena kalau disikat kurang panjang bulu sikat di selah-selah seperti ini bisa menggunakan sikat gigi kalau dirasa menggunakan lap kain terlalu susah atau sikat baju susah bisa menggunakan sikat gigi karena lebih panjang batangnya Bagian keluar airnya kita tampung menggunakan ember supaya air yang kotor tidak kembali ke dalam bak nutrisi. Resikonya kalau kembali ke nutrisi, lumut-lumut yang sudah, sudah dibersihkan akan menyebar ke dalam penampung nutrisi di bawah sana, ya. Ini. Hmm. Seperti ini, ini ada kotoran lalat. Nah, ada lalatnya. Sebelumnya, tadi tanaman ini mungkin ada hamanya, seperti kutu, lalat, atau ulat. Kotorannya tertinggal di meja ini. Jika tidak dibersihkan, bisa uh, memicu hama lain atau penyakit yang tumbuh, bisa bakteri atau malah virus. Ya, nah, kemudian setelah dibersihkan tadi digosok. Dan dibersihkan menggunakan kanebo Juga bisa menggunakan kain lap basah Untuk membersihkan bagian tutup Tutup yang tidak terlalu kotor Nah, yang ini kan bagian talangnya Yang ini tutup gulinya Nah, yang talang ini banyak lumut Sedangkan yang guli tidak terlalu banyak Sehingga bisa digosok Dibersihkan langsung menggunakan kain lap basah ya setelah disikat tadi bisa menggunakan kanebo atau kain lap basah nah, karena penyikatannya sudah bagus ketika dilap menggunakan lap basah langsung bisa bersih kita lihat ini menyingkat waktu ya kalau tidak seperti ini lama misalkan mau kita lap langsung enggak digosok dulu pakai sikat nah Pembersihan, pembersihan menggunakan kain lap biasanya sangat lama. Ini teknik menggunakan kain ibu. Ini agak bandel. Kemudian talangnya juga agak kering, kurang basah. Jadi cukup lama pembersihannya. Ya. <guruh> uh, karena tadi nutrisinya dimatikan alirannya, ketika menggosok ini agak susah kalau lumutnya terlalu kering sehingga kita basahi dulu nah, bisa menggunakan kain lap yang diperes muncul airnya untuk menyikat talang yang terlalu kering tadi yang talang sebelah kanan karena baru saja dimatikan sehingga lumut tidak terlalu kering yang tengah ini sudah cukup kering bisa dibasahi dulu supaya lebih mudah untuk menyikatnya itu ya nah, nanti kita update hasil dari sterilisasi talang guli greenhouse sayur kita ya, talang yang sudah dibersihkan seperti ini